Bam-bam, cahaya keemasan meresap ke dasar gelap sungai Pil yang gelap dan sunyi. Suara ledakan gelembung lembut berulang kali dipancarkan dari dalam sebelum riak mengejutkan menyebar secara terpisah. Sebelas hari telah berlalu sejak lindung memasuki dasar sungai Pil. Meskipun Aula Desolate berubah menjadi gempar karena ini, selama periode waktu ini, wilayah terdalam sungai Pil benar-benar sunyi. Hanya sedikit nafas berfluktuasi dalam penutup cahaya keemasan, memberi tempat ini jumlah kehidupan yang sangat samar. Selama 11 hari ini, Nirvana Golden Key, yang awalnya lebarnya ratusan kaki, saat ini hanya berukuran beberapa puluh kaki. Meskipun ukuran Nirvana Golden Key telah menyusut, Nirvana Golden Key di dalamnya telah tumbuh sangat kental. Bahkan ada jejak yang mengeras. Saat Nirvana Golden Key bertambah tebal, tekanan di dalamnya menjadi sangat menakutkan setelah akumulasi selama 11 hari. Bahkan enam ahli stage Nirvana Yuan pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan. Retak, mengalihkan fokus seseorang ke dalam cahaya kemasan terang dari Nirvana Golden Key, adalah mungkin untuk mendengar suara sedikit retak yang dipancarkan hanya karena tekanan besar. Ada visibilitas parsial dalam cahaya kemasan, mengungkapkan sosok yang duduk di dalamnya. Sosok manusia itu seperti biksu tua yang duduk dengan tenang di dalam cahaya kemasan. Lapisan baju besi skala hijau menutupi permukaan tubuhnya. Namun, lampu hijau yang saat ini berada di armor skala telah menjadi benar-benar kusam. Beberapa garis retak juga muncul di armor skala. Jelas, itu telah mencapai batasnya. Ada beberapa warna kemerahan pada retakan sisik. Jika seseorang dengan hati-hati mengamatinya, Seseorang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah darah yang dipadatkan. Warna merah gelap menyebabkan seseorang terkejut ketika melihatnya. Orang bisa tahu bagaimana pahitnya lindung telah bertahan selama periode waktu ini. Sungai Pil cukup misterius. Tekanan yang tumbuh setiap hari di bagian terdalam menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Saat ini, setelah 11 hari akumulasi, tekanan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena Lindung telah menguasai Green Heaven Materialist Dragon Skill, dia mungkin akan dihancurkan dengan paksa oleh tekanan ini sampai dia berubah menjadi segumpal daging. Meski begitu, jika penglihatan seseorang bisa menembus lapisan baju besi skala, orang masih bisa melihat luka retak yang terbentuk pada kulit Lindong. Bagian bawah sungai Pil sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun tubuh Lindung dipenuhi dengan luka-luka, matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang devouring power terus menyebar dari dalam tubuhnya. Menelan Nirvana Golden Ki yang ganas dan ganas itu secara dominan. Dia saat ini sangat membutuhkan hal-hal ini. Itu karena dengan akumulasi bertahap dari Nirvana Golden Ki di dalam tubuhnya. Lindong tampaknya merasakan sesuatu yang unik. Hal yang paling membuatnya penasaran adalah Yuan Spirit Ki dalam kelompok Nirvana Ki berwarna emas. Setelah 11 hari menyerap Nirvana Golden Ki. Akumulasi kelompok Yuan Spirit Qi ini di dalam tubuhnya juga meningkat beberapa kali. Apalagi itu sangat tebal. Banyak tapak berwarna keemasan yang melekat dan diputar di dalamnya. Memberikan penampilan yang sangat indah. Pikiran Lindong juga berfokus pada Yuan Spirit Qi ini. Dengan penguatannya, Lindong bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Itu seharusnya disebut kekuatan Roh Yuan. Hanya para ahli yang tubuhnya telah membentuk roh Yuan, akan dapat menggunakan energi yang kuat ini. Energi ini adalah sesuatu lindung yang sangat didambakan. Dia sadar bahwa jika dia bisa mengendalikan energi ini, itu pasti akan menjadi langkah finishing yang cukup kuat. Mendesis, riak kecil muncul dalam Yuan spirit ki emas. Sejumlah besar tapak berwarna kemasan kusut satu sama lain di dalamnya dan tampak saling menyatu dengan penggabungan benang emas ini. Kelompok Yuan Spirit Qi yang berbentuk tidak teratur ini menunjukkan tanda-tanda bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Lindung diam-diam mengamati perubahan gugus Yuan Spirit Qi ini. Segera, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bagaimanapun, dia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana dan tubuhnya belum menghasilkan Yuan Spirit Qi yang menjadi miliknya. Meskipun benda ini saat ini ada di dalam tubuhnya. Tidak mungkin baginya untuk memanipulasi semudah sesuatu yang telah ia ciptakan melalui pelatihan. Yuan Spirit Qi ini setelah semua sesuatu yang asing. Hanya dengan menciptakan Yuan Spirit Qi-nya sendiri, ia akan membebaskan dirinya dari belenggu apapun. Pada saat itu, bahkan jika ia dihancurkan, roh Yuan-nya masih akan bertahan. Meskipun dia tidak dapat mengubah semua Yuan Roh Qi ini menjadi roh Yuan-nya sendiri. Dia mampu mengubahnya menjadi hal lain. Pikiran dengan cepat terbang dalam benak Lindong. Yuan spirit Qi ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan sombong. Jika dia meninggalkannya dan tidak menggunakannya, itu benar-benar akan menjadi pemborosan sumber daya. Karena itu tidak dapat diubah menjadi roh Yuan aku sendiri. Aku akan mengubahnya menjadi objek roh Yuan. Sebuah pemikiran melintas di hati Lindong. Hanya para ahli yang telah sepenuhnya membentuk roh Yuan mereka yang mampu menciptakan sesuatu seperti ini. Namun, Lindung saat ini cukup kaya dengan Yuan Spirit Qi dan dia harus bisa berhasil. Setelah mengambil keputusan, Lindung segera mengungkapkan karakternya yang tegas. Tekanan dari dasar Sungai Pil juga secara bertahap mulai menguat. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berada di puncak 4 Yuan Nirvana Stage dan mungkin baginya untuk melakukan terobosan kelima Yuan Nirvana Stage kapan saja. Karena itu, ia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya sekarang. Bas-bas, perintah dari benaknya dengan cepat ditransfer ke sekelompok Yuan emas Spirit Qi. Setelah itu, yang terakhir segera mulai bergoyang dengan cepat. Tak terhitung benang emas yang saling bertabrakan dan bergabung. Riak mengejutkan dipancarkan dari dalam. Di tengah tabrakan ini, kelompok Yuan Spirit Qi ini mulai menyusut secara bertahap. Yuan Spirit Qi juga menjadi semakin tebal dan lengket sementara itu tumbuh semakin kecil. Menyaring, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. Setelah itu, kekuatan melahap hitam dengan cepat melonjak ke dantian. Itu sombong melilit bola berwarna emas. Di tengah pembungkus ini, Bola cair berwarna emas mulai runtuh perlahan. Mereka menjadi seperti tumpukan mie yang perlahan dibentuk menjadi bentuk piringan. Ini adalah tugas yang sulit yang membutuhkan kontrol yang tepat. Untungnya, Lindong dapat dengan mudah bisa mengendalikan daya menyantap. Karenanya, sedikit kesalahan terjadi. Nirvana Golden Key yang muncul sebagai cairan, secara bertahap mulai terbentuk di bawah perintah Lindong. Transformasi ini adalah proses yang sangat lambat. Selain itu, orang bisa mengatakan bahwa meskipun Lindung memiliki devouring power untuk membantunya, masih sangat sulit baginya untuk melakukannya. Sejumlah besar yuan power cepat dikonsumsi. Beruntung bahwa ada nirvana golden key terus mengalir ke tubuhnya dan sepenuhnya memulihkannya. Bas-bas, dengan aliran waktu yang bertahap, item berwarna emas juga perlahan mulai terbentuk. Meskipun masih tampak agak kasar. Masih mungkin untuk melihat riak yang sangat tajam dipancarkan. The Devouring Power Hitam hanya seperti pengukir yang terus menari di atas gugus Yuan Spirit Qi. Banyak fokus ditempatkan pada orbitnya. Di bawah fokus semacam ini, bentuk Yuan Spirit Qi mulai mengalami transformasi drastis. Perlahan-lahan melepaskan semua ketajaman yang dimilikinya. Sementara Lindung berfokus pada membentuk kelompok Yuan Spirit Qi. Baju besi skala awalnya redup di luar tubuhnya telah meredup sepenuhnya. Garis retak muncul di permukaannya. Beberapa tekanan menakutkan telah mulai meresap ke baju besi skala dan langsung menekan ke tubuh Lindong. Berderak, darah keluar dari kulit Lindong di bawah tekanan berat ini. Dalam waktu singkat, itu telah mewarnai kulitnya sepenuhnya merah. Memberinya penampilan yang sangat mengejutkan. Armor skala tidak bisa bertahan lagi ya. Lindong jelas juga merasakan rasa sakit yang intens yang ditularkan dari permukaan tubuhnya. Dia segera cemberut sedikit. The Green Heaven Materialist Dragon Skill bisa dianggap sebagai pertahanan terkuatnya. Tidak terduga bahwa itu juga tidak mampu menanggung tekanan ini untuk waktu yang lama. Namun, Lindong saat ini diperlukan untuk menempa kelompok Yuan Spirit Qi dan dia tidak dapat mengalihkan perhatian untuk menghadapi tekanan di luar. Aku harus cepat-cepat. Lindong bergumam dengan lembut di benaknya sekali lagi melihat kedantiannya. Sebuah cahaya berwarna hitam melintas melewati tempat itu dalam kecepatan seperti kilat dan terus memotong kelompok Yuan Spirit Qi. selas Setelah Lindong bergumam pada dirinya sendiri, cahaya hitam itu tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang lebih cepat. Banyak bayangan hitam muncul. Suara tebasan terdengar di seluruh dantian. Dengan peningkatan kecepatan ini, Yuan Spirit Qi juga mulai bergoyang semakin cepat. Tampaknya sesuatu akan segera lahir. Pikiran Lindung sangat fokus. Sementara beberapa kecemasan juga muncul dalam hatinya. Swoosh. Lampu hitam memotong Yuan Roh Qi dengan cara seperti kilat sebelum tiba-tiba berhenti. Setelah itu, cahaya memotong sedikit dari Roh Yuan Qi lagi. Dalam sekejap. Tindakan itu tampak seperti titik terakhir dari mata naga ketika menggambar naga. Cahaya keemasan cerah tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya emas berfluktuasi dan hanya perlahan tersebar sesaat kemudian. Pikiran lindung juga langsung melesat ke daerah di bawah dantiannya. Cahaya keemasan disimpan di sana. Samar-samar ada ketajaman mengejutkan yang menyebar darinya. Cahaya emas menyebar dan benda emas perlahan muncul. Itu adalah cincin emas seukuran telapak tangan. tapi cincin emas berisi 8 gigi bersisik tajam. Skala gigi tidak lurus. Sebaliknya, itu melengkung di suatu sudut. Sebuah cahaya berfluktuasi di ikal dan tembakan cahaya keemasan di segala arah. Samar-samar ada beberapa garis naga muncul di cincin emas. Sepintas tampak seperti manusia hidup. Tampak seperti naga besar yang naik ke langit. Aura itu kuat. Lindung sedikit terkejut ketika dia melihat cincin emas ini, yang telah terbentuk. Sukacita liar segera melonjak ke matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari cincin emas ini dan riak itu membuat dirinya sendiri merasa takut. Ini adalah senjata menakutkan yang dibentuk seluruhnya dari Yuan Spirit Qi. Meskipun itu bukan harta jiwa, kekuatannya pasti akan melebihi dari segel Roaring Naga Hitam. Aku akan memanggilmu cincin Naga Yuan. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Dia membiarkan cincin emas ini diam-diam berbaring di dalam dantiannya. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, benda ini pasti akan bisa mengejutkan pihak lain. Ketajamannya sudah cukup untuk menembus pertahanan dari tujuh ahli tahap Yuan Nirvana. Selanjutnya, saatnya untuk mengurus hal-hal di luar. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya dengan cepat menarik diri dari bagian dalam tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat nirvana golden Ki yang kental di luar. Senyum muncul di wajahnya yang diwarnai darah. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuhnya tampaknya berada pada titik di mana ia akan membuat terobosan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.